Bismillah. Imam Mujadi, kita tak warai caranya nikmati sujud. Kue mau kuburan, Yangpun ya pun ya kapan-kapan mau kuburan Tapi ya mau resikonya nak alim dari niatnya nak ora dari nembok gedem. Terus mendinginnya pidato kayak kuburan, ini dari Imam Mujadi itu. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi, kemudian diberi kesempatan. Sejuk. Takai resep, ini Dewi Mangguza di sekolah nanti alimnya, tapi termasuk baru kayak kitab Asia. Urusinau kitab Asia, uhatam, harfam, harfam, ngaji kilatan kok emusko boy, power, muat, ving waru. Mau urun selawat, sulung alim, musulung. Barang gurune meninggukung kealgunewan, fatam itu, misalnya, nguram, nguram Tapi ya ape, emote selawat gak ape. Tapi bijinya ya sikit nguram ini doim kadang setengah ngantuk. sebabnya tidak bisa jalan, wadah-wadah tidak dapat tiba kalau selalu nangis tenang, kalau kue yang ramai jadi Imam Hu Zali, itu tidak syukur berkaroran di dua, atau kengelan syukur di dunia program wakil, itu mau ke kuburan nak mati itu mau dungani di pengiran sitok jadi itu ingin diurip ingin diurip akhirnya gue sadar ya allah tiang sakmenter katai cita-citanya buat setunggal kepingin jenengan urip nomali terus di kesempatan sujud ya robbi maturnuwun ya allah wa nafihi dill khayat kurusan ini kijab maturnuwun terus gue mulai sujud tapi udah sujud nih kuburan buat dianggap boleh sujian paham gitu sabar ya musmasiok berantem mulai c berdua kira sujud nih kuburan dianggap masukjian buat morai sujud nih patok itu loh masalah kan sih, terus sujud. Di sujud mana nih? langsung takbir sujud, ngejarannya sujud tilawah malah. Kembali tadi Yohani Fokkei, itu tilawah untuk sujud syukur. Nah, perkara kan? lho, Tapi ini bukan rasa notenya. Oh, ini sering yang berisi isu melakukan mobil anak, ular, mil, anu, belogu, Ya, biasa sama om. Belogu, bura. nangis, semula ya, seolah tuhan.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 Masaru bang gak pedulinya kuburan itu, itu nah, ya. tapi juratrosin juga kadang-kadang. Tapi kan siwaras aku jering. Masaru gak <coughs> anak, ya jangan kuburannya buah akhirnya. Terus cara kuburannya cara mikir ya allah orang sebanyak itu itu cita-citanya hanya satu ingin dikasih hidup lagi, kemudian bisa. Lah saya ki gue di kesempatan mulai mulai semuduh dukar merokok ateo kesuwan kemari jossen. Faham ya? ya matur nur pasti dengan Sokor-sokor pokok Imam Ali Zina Abidin matur nur balennya yang nganti kasir nah, so, kan nah, sholat peng. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, nanti, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, sempurna, saya, saya, saya, saya, sempurna Tapi ada yang saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Ya, semoga tahu, lah, lumayan, lah Sama nih, Sob. Ya, setia di jajal, tapi ini ngomong pacaran, ya. Saya tadi jenarus, beliannya yaja tuh aja dua roka. bareng dua rokaat, maternun, gusti, jenengan, negeri, pulau, sholat. Ini gue syukuri sukur, ini malih, pulau sholat. Syukron, melakali, hal ini, ini emang. Pulau sukur, nikmat, jenengan, malih, gue pulau sukur. Sholat, wanya. bareng Barang berarti gini, papat ya. Papat. Syekh Eurokaat, jadi Syekh Eurokaat, berarti lima ratus paketnya nih, 500 dong, 500 orang salamnya bumbu hidup. Oh, 500 paket, 500 salam, salamnya kan kanan kiri. Belah iya kan, belah ya, sempurna dong. 500 paket, 500 kaya Gak pulsa, gak paket, 500 kaya. Gak aneh, jelas nih, Beliau nambah isolasi, orang perawan mau kepengen juble isolasi, kata hibur dan sangking suku ini. Pengiran, Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan yang luar biasa. Allah <tuh. tuh>. nanti jajal ya, buat ini yang jajal lah. Sini ini kebetulan, masalah pengiran tenanan terus sholat bareng Fadil Salam. Kepengen malam siswa dibuka, tapi kalau kita akali kekecoh, hampir ke kedua ya permanen. Kulu tapi ibu memang mencetujuk, pinter deh guys ragam. jadi rokaat ulah itu gaya nganggung surat gunta ganti Yang kedua kok permanen belum <guluh> itu sanate kondi, betul <guluh> ngurang ada sanate, sanate ya efesien <guluh> wang, <betul. guluh> mereka bilang apa? cepet dihitung-hitung kandung Nabi Biamba sing Ahsan utawi Akramul Khalki Indagwa niku ijazah itu yang nak kepain para kanjeng nabi filcana kefain nih ala nafsika tidak surat itu. Allah piang di diantara surat pertama turun di tutup dua sujud. Wah, nikelah suwon sujud tuh sing tenanan dia suwon sangat dia tenanan fuqiah dia tenanan fuqiah artinya kelol suwon sampai saya islami es sambil sujud gak betek anggota itu ya kalau tetap fatwa gak sucut yo ya, betek anggota ya, nobok itu ibadot tangan kali dengkul kali gelamaan nobok ya, tapi kalo sadaran ya orang ngono ora merkiku kaitaneku ngukumi wong iyo <tuh> <yuk>, tapi <tuh> nak sampean dia tak wajib no nak sholat iku nak sujud fakir sing bener mbak do fakir bener perasaan nem sing bener jadi ku carane uang sabdunya sing wis mati ku arap-arap di tangan no. mau kepengen